Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kenalkan, saya Triyono, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Wonosobo. Kiran filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Simboyan Ki Hajar Dewantara ada tiga, yaitu Engarsa Suntulada, Ingmatia Mangunkarsa, Tutpuri Handaya. Apa sih trilogi pendidikan Engarsa Suntulada? Guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Sedangkan kenyeng Mahunkarsa, maun guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Tuturi Handayani, guru harus bisa memberikan dorongan dan...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 Tujuan pendidikan dibagi menjadi dua yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Apa sih yang dimaksud dengan kodrat alam? Perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam Sedangkan kodrat zaman, kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Pendidikan Ki Hajar Rewantara sesuai dengan pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku sebagai pusat pembelajaran. Kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak harus merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Alasan penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara: pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan perkembangan pembelajaran pada zaman sekarang dan bisa menciptakan kemerdekaan dalam pembelajaran. Tantangan dan solusi dari penerapan pemikiran Yajar Dewantara Tantangan, kurangnya minat anak dalam belajar Sehingga sulit melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan solusi, memilih metode belajar yang menyenangkan Dalam pembelajaran dan memahami karakter peserta didik serta bermain sambil belajar, karena bermain merupakan kodrat anak Demikian pemaparan kami, dan kami ucapkan banyak terima kasih.